Kita lelaki apa paling sakit kita cakap Apa yang paling sakit dalam hidup kita Bersunat. Apa ya? Itu pun takde siapa sanggup pulang lagi Bercakap dengan anak ke main lagi Alat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tech Oke okay, cuy bagaimana kabar kurang hari ini saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy seperti biasa selama masih pandemi kurang jangan lupa basuh tangannya cuci tangan dan selalu jaga kesehatan cuy ya selalu jaga SOP pastinya cuy oke okay, dan kali ini kita akan mereaksi lagi uh, ceramah atau uh, dakwah ya tapi ini singkat cuy ya singkat banget karena di sini saya lihat durasinya itu cuma tujuh menit ya tujuh menit tapi nggak masalah cuy ya yang penting kita mendapatkan uh, pengajaran sedikit hiburan pun sedikit gitu ya, yang pastinya kita tidak sekadar membuat video saja, tapi kita bisa mendapatkan pengajaran dan mendapatkan hiburan pula, gitu ya. Oke, di sini judul videonya itu adalah lawak habis gandingan hebat Ustadz Abdullah Khairi dengan Syamsul Debat, ya. Wah Ini mereka pergandingan di sini, cuy. dua ustadz ini yang uh, sudah saya reaksi, ya. Ustadz yang ada di Malaysia itu cuma dua ini yang uh, pernah saya reaksi, ya. Yang keseringan itu adalah ustadz Syamsul Dubat, yang pernah saya reaksi satu kali itu adalah. Ustadz Abdullah Khairi, cuy ya, membahas tentang Oma uh, Ustadz yang sudah meninggal, gitu ya, dan itu sedih banget, gitu ya. Jadi buat korang yang baru join di channel ini, kalau memang suka dengan video ini silahkan di like di share ke sosial media yang kalian punya. Kalau nggak suka di dislike aja, cuy ya. Dan kalau korang ingin melihat video-video reaction saya tentang uh, Ustadz ya, korang bisa klik di sini, cuy. Nanti saya cantumkan di sini, cuy. Di situ saya mereaksi uh, Ustadz Syamsul debat ya, kebanyakan Ustadz Syamsul debat dan Alhamdulillah view-nya bagus-bagus gitu ya. Oke, okay, karena ini durasinya singkat, sangat langsung aja, cuy. Ya, kita lihat apakah isi dari uh, ceramah atau dakwah kali ini, cuy. Ya, oke, okay, langsung aja. jom kita tengok videonya. Oke, okay, videonya udah siap, dan seperti biasa, kita hitung mundur lagi, cuy. Tiga, dua, satu. Hmm, lempeng yang malah-malah, okay. jangan ungkit. Wah, di sini. Kayaknya saya pernah lihat uh, ada thumbnail video panjang ini, cuy. Kalau nggak salah, cuy, ya kayak kayaknya saya pernah lihat thumbnailnya gitu ya. Sampai ya tiap malam ada lupa jasa saya. Apa jasanya? Tanah sebut. <laughs> <laughs> <laughs> Nanti mau beles <film> kan? Allah <laughs> enggak apa, gentulah. Dia kan sebut-sebut. Banyak baik yang kita buat jangan sebut dah, kan? Ya. Kemudian saling menghargai satu dengan yang lain Yang keenam saling mempercayai satu sama lain kalau nak tenang Suami pakai lalawa sikit Mulalah tanya Ini lalawa, lalawa sangat pakai ni sebuah hitam Ia ya, pergi ciamah ni Bawa wangi semacam ni ilaha ya, ilahailallah Abang pergi ciamah Ini jangan tengok, tengok jandu kan Kau sebut tengok jandu Tadi aku tak terfikir kau sebut langsung tinggalkan Tak langsung <laughs> jangan gitu e, ya kan e. kita sangka buruk yang tau. tadinya enggak kepikiran ya anggap benda-benda baik aja eh abang aman keluarga siapa tadi ada seorang tadi kesian di bujunggal tu tak ada siapa tolong dia abang hmm. tolonglah dia baik ke bang dia insyaallah Abang kadang tak nampak tengok dia dengan anak dia, la ilaha illallah Macam mana kita boleh tolong dia? Kata-kata ada idea? Wah, ya, Abang? Abang, kalau betul, Abang, kalau cahaya Abang tu, memang ikhlas Saya tak ada masalah, Abang, yeah, okey yeah. je Bawalah dia ke dalam keluarga kita <laughs> Jangan pergi lah hayat kita Dekat <laughs> belakang, macam ni lah <laughs> Baiklah. Gue go. Gak ada Gak ada seorang isteri Yang mau, mau ma Apa Bercakap macam tu Cik Pasti gak ada gitu. Jangan, jangan mimpi Dan juga Kita suka rela Menjalankan tugas masing-masing Suami Cari rezeki Kadang-kadang Isteri pun bantu Cari rezeki Kemudian bila balik Pula jangan Mungkin lah Siapa lagi penat Siapa lagi penat Jadi mangsa nanti anak masing maksudnya Belumur nak tengok Siapa penat tak. Kita balik Kita berkasih sayang Balik Siang pergi kerja balik Ambil Macam kita charge power lah. Bila berkasih sayang tu Charge power balik, besok tu okey sama-sama pergi kerja cari rezeki semangat, anak-anak pun ajar dia, supaya sama-sama jalankan tugas Kak Umar, tu sebab Kak Umar masing-masing Kak Umar kunci kebahagiaan adalah kunci spare hmm. <laughs> suami ada kunci, isteri ini ada kunci mainkan peranan masing-masing, mengikut kunci-kunci yang ada tu, dan kemudian, yang terakhir sekali hubungan itu didasari dengan perasaan, kasih sayang dan menyenangkan di antara satu sama lain, bantu-membantu Sebab yeah. kita tengok betul kata Ustaz Lahiri tadi Macam mana tengok isteri gitu pengorbanan dia besar Dia buat macam-macam dah untuk kita Yang paling besar sekali itu sakit beranak so, <laughs> berana. Menurut kajian orang perempuan sakit bersalin ni Ibarat 20 tulang rusuk dipatahkan serentak oh. hmm, Bayangkan yeah. sakit macam tu tu sebab kan mini kita Jangan bagi takut ayah lah, inilah, itulah. Pakai cermin mata tu masuk, pakai tutup hidung tu. Tengok muka bini kita sudah sabar yang sabar, yang mengucap, mengucap. Yang tu isteri kita, walaupun sakit macam tu sakitnya, sakitnya dah habis tu kan? walaupun bagua nak pertama dia cakap apa? Bang, sakit anak-anak, bang, bang lima orang anak, sudah lah dia tak ada cakap berhenti yang itu tau, maknanya lima kali lagi, sudah <laughs> maknanya dia sanggup sakit lagi, kita orang laki yang paling sakit, dia cakap apa yang paling sakit dalam hidup kita lho? Bersulat ya? Apa ya? Oh. Itu pun tak ada siapa sanggup pulang lah lagi. <laughs> Bercakap dengan anak kemai lagi. Alah. <laughs> Benar bangga deh, Tidak ada yang sunat dua kali. Dah habis tu kan, walaupun baru anak pertama dia cakap tu Bang, sakit dengan anak bang bang lima orang anak, sudah lah dia tak ada cakap berhenti yang itu tau Maknanya lima kali lagi sudah <laughs> Mana dia sanggup sakit lagi, kita orang lelaki apa paling sakit Dia cakap, sudah. apa yang paling sakit dalam hidup kita? Sudah. Kan? <laughs> itu pun tak ada siapa sanggup mengolah lagi <laughs> Bercakap mengenak ke main lagi. Alah, sakit dia macam gigit semut. Cuba lalas sekali tengah. cakap. akan cakap lalas kemasan. Tapi ngomong perempuan sakit dia nampak kan? <t~~~ b rope and> lah gue langsung berimajinasi cuy gue langsung berimajinasi gimana kalau sunat dua kali gitu? Itu sebab kadang-kadang kita tengok istri YouTube salin Tak tergamak gitu Kita seri yang cakap yang Tak payah anak-anak lagi cukup <laughs> Kami bang anak kita tak boleh ya, Bagilah mak lain pula <laughs> Itu kasih saya, Bagus kasih saya Tak adalah eh Tapi yang penting <laughs> Sudahlah bagi mak lain seneng je <laughs> bang anak kita tagih lima jalan bagilah mak lain pula tu <laughs> kata kasih sayang kata kasih sayang tak adalah eh? tapi yang penting mana kita kena ingat dalam hubungan kita rumah tangga kita yang pertama Ingat kepada Allah Allah taklah akan bantu kita Mempermudahkan segala-galanya Minta kepada Allah Yang kedua Jangan kita lepas tangan Bantu membantu satu dengan yang lain Jangan ingat kita keluarga Ketua keluarga kita relax Jangan ingat biar saja isteri itu Dah macam hamba pula isteri itu Bantu setakat yang kita boleh Kemudian yang ketiga Ambil tahu masalah anak-anak kita isteri kita apa masalah cakap kat rumah hari ni apa yang tak ada bang tulang lauk-lauk semua dah habis oi kau ah tak apa tak ada masalah Besok kita pergi beli pakai duit kau settle <laughs> yang ketiga benar-benar baik yang kita datang masjid macam ni kan ha, Besok esok <laughs> macam <masjid, hari laughs> datang besok dapat khabar ramai bila datang ramai masjid dengar ceramah-ceramah dengar kuliah ilmu agama kita setiap hari Dia dapat ilmu bawa balik urusi dengan keluarga yeah. tak ada dah benda lain yang boleh selamatkan keluarga kita ad-dinul islam cari hidup islam yang boleh selamatkan keluarga kita dan yang terakhir sekali elak akan kontroversi dalam keluarga elak akan fitnah dalam keluarga kita kadang keluar kita jumpa kawan sesetengah kenapa kita keluar berdua dah tahu benda tu boleh datangkan fitnah dan kontroversi elak akan kalau pergi program umat macam menjadi ke masjidlah nak bagi bantuan ke ibu tunggal jangan pergi seorang pergi sama-sama <tuh> yang imam isa seorang tak boleh yang ni aku kau kau contohkanlah Ha, jadi maknanya yang itu kita kena Jaga mudah-mudahan dengan cara itu kita Dapatlah mencapai sebuah kuasa yang Sakinah. pun terima kasih banyak kepada pihak penganju, kesudian Undang saya pada hari ini, setelah hari ini Saya pun memang sebenarnya bodoh-doh, semalam tak tidur Macam mana nak pay dengan dia ni kan nah, Saya tengok kau ajak-ajak menjurit, ajak Tadi pun boleh kan tak menjurit lah <laughs> jadi Alhamdulillah lah, kan? nah, jadi memang Alhamdulillah enggak ini, ini Ustaz berlaku airin enggak macam lama untuk di sini. Kita, Allah, Sudah selesai, selesai? sini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ustaz Syamshul Alhamdulillah sekarang kita dah habis itulah sahaja program kita saya tahu tuan, -tuan masih menanti-nanti lagi tapi um, kita ada program yang lain saya terpaksa beredar awal jadi saya ucap terima kasih banyak-banyak kepada tuan InsyaAllah, kalaulah tuan-tuan rasa pasangan kami ni aidin Untuk kita teruskan lagi, tak ada masalah Kami tak ada masalah untuk berforum bersama Walaupun demikian, saya tak pernah masuk lagi radio dan TV Tak ada panggil saya ni InsyaAllah tak ada politik lah, banyak-banyak Wah, malam ni tak ada politik kan? Okay, untuk malam ni lah mereka <laughs> <laughs> uh, berapa... okay. ta bertemu uh, je Kita ada pegangan kita uh, Yang penting Islam tu akan uh, Al-Islamu ya'lu wa'layu'la'lu Sekian sekarang itu Kita jumpa lagi sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waduh Okay <coughs> cuy Itulah tadi Ah uh ceramah singkat ya ini kayaknya uh, sebenarnya durasinya panjang saya tengok tuh kalau nggak salah satu jam kemarin ya saya lihat di thumbnail saya lihat thumbnail aja cuy saya lihat tapi gambarnya macam ini gitu ya Ust Ustadz Syamsul Debat dengan uh, apa Ustadz Abdullah Khairi gitu ya tapi saya nggak tahu, ternyata ini, ini ini ternyata videonya yang diambil gitu ya. Kayaknya video yang diambil ini kayaknya video-video di akhir gitu ya, di ending-ending ceramah gitu ya. Pantasan baru kali ini saya tengok, Ustadz Syamsul debat itu uh, mendakwa gitu ya. Mungkin ini karena buru-buru atau uh, mengejar masa, makanya agak cepat gitu ya. Tapi secepat bagaimanapun dia bercakap, tetap saya paham karena benar banget yang dikatakan teman kita ada teman kita yang berkomentar kemarin, uh, Andy ini karakternya mendengarkan sambil berimajinasi gitu ya. Betul banget, saya jempol banget yang berkomentar seperti itu kemarin Betul banget cuy, saya itu kalau mendengarkan sebuah uh, ceramah atau stand up komedi uh, yang Hal-hal yang lucu-lucu, pasti itu saya uh, langsung tiba-tiba berimajinasi gitu ya Beda kalau kita tengok film yang langsung memang sudah sudah sudah apa namanya sudah beraksi gitu ya Ini enggak, saya yang membuat cerita ini seakan-akan terjadi gitu ya Berimajinasi macam itulah cuy ya Walaupun eh, cakap dari Ustaz Syamsul debat itu cepat sangat saya tetap tangkap gitu ya saya tetap tangkap di dan di akhir aduh sayang banget ya sebenarnya saya menunggu ini juga cuy ya di mana uh, Ustadz uh, Abdullah Khairi itu berceramah juga gitu ya tapi di sini agak singkat kayaknya dia kayak jadi ini cuy ya kayak MC gitu ya dia kayak MC di sini cuy dia tadi menutup acara nggak tahu kalau di video panjangnya itu apakah ada ceramah dari uh, Uh, ustadz Abdullah Khairi Apa enggak gitu ya Yang pastinya mereka ini adalah ustadz yang pernah saya reek gitu ya Tapi us untuk ustadz Abdullah Khairi ini belum-belum belum saya riek banyak gitu ya. Baru satu yang saya reek cuy Oke dan mungkin itu aja cuy ya uh, Singkat banget kali ini cuy ya Durasinya pendek nggak jadi masalah Yang penting kita sudah sedikit Mendapatkan pengajaran ya Dan sedikit membuat perut saya itu kaget gitu ya Terkocok gitu ya Kalau korang masih punya video-video yang mereka duet bareng itu Korang bisa komentar di bawah Atau kirimkan linknya di Instagram yang saya punya Oke dan mungkin itu aja cuy ya Semoga kalau korang terhibur ya Korang terhibur mendapatkan sedikit pengajaran Dan mendapatkan eh, Apa namanya Motivasi gitu ya Yang pastinya Nian saya itu cuman menghibur kurang juga Dan menyampaikan bagaimana Saya bisa menyampaikannya walaupun Saya tak pandai bercakap gitu ya Tapi saya akan berusaha untuk memberikan Yang terbaik buat kurang cuy ya Dan terima kasih Saatnya saya pamit undur diri Kita akan ketemu di video selanjutnya Saya Andy. thank you next Thank you next dan thank you next Bye <tuh>